Baiklah, bersahabat Leslar, dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, tentunya kita ke kabar pertama: sahabat ya, ada dukungan langsung, tentunya, untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar dari Ketua MPR. sahabat ya, kita lihat di akun Instagram pribadinya. Bambang Susatyo tentunya mengunggah sebuah postingan foto terbaru bersama Rizky Bilar, tentunya, ini momen semalam sahabat ya, pertemuan Abang Bilar. Dan Ketua MPR Pak Bambang Susatyo bersahabat ya dalam postingan tersebut Ketua MPR Pak Bambang Susatyo menguskan sebuah kalimat caps dan di mengatakan Milenial dan Kolonial menerima Rizky Bilar, Karok, Ed, Chris, Tots, Basgian, Andre, Aventador. Semoga rencana pernikahan Rizky Bilar dan Les di berjalan lancar serta menjadi keluarga yang sakinah mawadah dan warohma. Itulah kalimat caption yang tentunya dukungan serta doa untuk hubungan Lesti dan Rizky belar yang akan sebentar lagi melaksanakan atau melangsungkan acara pernikahan. Ini luar biasa banget, suatu kebanggaan buat kita semua. Farah fans, alhamdulillah, tentunya dukungan diberikan oleh papa, Bang Susatyo, untuk pasangan milenial, pemirsa pasangan viral, yang mana tentunya. Sang Kejora dan Sang Kebanggaan Gitaris Bilar Yang akan sebentar lagi melangsungkan acara lamaran di tanggal 13 Juni 2021 Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar oleh para fans Khususnya Lesla Lovers Ada komentar dari Lesti Bilar Gallery Underscore mengatakan Amin ya Allah, Bismillah, lancar apapun yang dikerjakan Selanjutnya ada komentar dari akun Lesla Lovatix Disitu mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah, amin Itulah tentunya doa yang Dipancatkan juga oleh para fans lalu mendukung, selalu kompak Dan solid untuk mensupport Buat kubungan Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah postingan Yang tentunya kita bercocok Lagi-lagi para sahabat, ya Ketika Lesti kejora live Tentunya kita lihat ada sebuah persamaan, persahabat ya ketika tentunya foto Rizky Bilar yang lama, tentunya bersama Dede Lesti persahabat ya sama dengan tentunya ketika live semalam Dede Alasty, ternyata semalam Dede Lesti ada di Cianjur tempat bibinya, persahabat ya haduh, tentunya kayaknya ngundang saudara-saudara dekatnya para sahabat yang doakan saja yang terbaik mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran niat dan hajat baik dari idola kesayangan kita postingan tersebut tadi repost kembali oleh akun Instagram Lenslar Indonesia 2020 di situ ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan yang lain juga pasti udah tahu ini cocokologinya cowok fix no debat no bocor-bocor. Oh ya kalian udah tahu lihat pakaian lamaran belum fix mio sendirian sesundaan ya bun. Wow, tentunya sudah ada bocoran lagi persahabat ya. Leslie kejora tentunya memakai pakaian ada sunda nanti di acara lamaran mereka persahabat ya. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan dan kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar ke kabar berikutnya para sahabat, kita lihat juga keunggahan selanjutnya ya wow, ada keunggahan dari Direktur Los Larni yang mana tentunya makin gak sabar menunggu tanggal 13 para sahabat, ya hamin 11 lagi nih diingatkan kembali para sahabat, jangan sampai lupa tentunya itu mundur para sahabat ya, kita akan menyaksikan secara langsung Secara live di para sahabat ya, acara lamaran Lesti dan Rizky. Wilar berikutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari akun Aju dan Lenslar, yang mana tentunya pagi-pagi kita langsung dikasih vitamin bahagia oleh Rizky Billar ya ketika di lokasi syuting langsung diserbu oleh emak-emak les lari ya, ya yang ingin berfoto langsung dengan Rizky Bilar Ini luar biasa banget Pasabat ya kekompakan dari Lesa Lovers memang luar biasa yang selalu menunggu yang selalu menantikan momen-momen spesial yang ingin berfoto langsung dengan Rizky Bilar Pasabat ya. Doakan saja mudah-mudahan Abang Bilar selalu diberikan kesehatan. Amin. Iya robbal Alamin. Dan selanjutnya para sahabat kita tentunya mendapatkan kabar soal pernikahan Lesti dan Rizki Bilar dari beberapa desainer sahabat ya. Ya ini kita lihat aja keunggahan selanjutnya. Di sini ada sebuah wawancara bersama Ivan Gunawan salah satu desainer baju pernikahan Lesti dan Rizki Bilar. Nantinya ketika di acara Insta Pak Sahabat ya, Ivan Gunawan enggan untuk membocorkan konsep baju pernikahan Lesti Kejoratu. Tentunya kita mendapatkan bocoran bahwa pernikahan Lesti dan Rizky Miller itu tanpa endorse Pak Sahabat, ya, mereka nikah tentunya bayar. Wow, luar biasa banget Pak Sahabat, ya. Masya Allah, Bismillah, mudah-mudahan semoga dilancarkan untuk niat baik Lesti dan Rizky Bilar. Itulah setuju keterangan dari Ivan Gunawan persahabat ya, yang mana enggan sekali membocorkan konsep baju pernikahan dari Leslie Kejora karena Leslie Kejora tanpa endorse, tentunya Leslie bayar langsung persahabat ya. Wow, ini luar biasa banget, suatu kebanggaan. Mudah-mudahan tentunya hubungan mereka langgeng dan tentunya mudah dilancarkan dan mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Ya alamin Kosongan tersebut terripost kembali oleh akun Instagram Leahslar. Update ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan, di mengatakan, masya Allah mereka nikah tanpa endorse guys kan ya. Banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Bunda Afif yang berkomentar, masya Allah Bismillah semoga dilancarkan semuanya. Ada juga komentar lain dari akun MS Zahra 2020 mengatakan Ga endorse dong bangganya luar biasa Aku mah Wow luar biasa bang persahabat ya Ini suatu kebanggaan buat kita semua Farah fans Alhamdulillah Tentunya berkat doa Dari semua kalangan yang selalu mendukung Untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan kejutan dan kebahagiaan selanjutnya bersabat ya kabar baik dari Les dan Muski bila tunggu saja info dan kabar selanjutnya mungkin ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bang mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh